Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel Tiarapedia kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang anak perempuan bernama Puspa Kisah ini hanya karangan fiktif belaka, mohon maaf apabila ada kesamaan nama dan tempat. Cerita ini dibuat untuk hiburan semata dan semoga ada hal positif yang bisa diambil untuk dijadikan pelajaran hidup kita sehari-hari Puspa, iya ma. sini sayang, makan dulu Baik ma. Puspa kecil adalah gadis yang periang Dia tinggal di sebuah rumah mewah bersama ayah dan ibunya Sejak kecil, Puspa tak pernah kekurangan apapun Apa yang Puspa inginkan, pasti Puspa dapatkan Setiap hari, Puspa berangkat sekolah, diantar oleh supir ayahnya karena ayah Puspa adalah salah seorang pejabat pemerintah daerah di kota Bandung Setiap hari Puspa hanya bermain dan belajar saja Ibu dan ayah Puspa sangat menyayangi Puspa Sehingga Puspa tidak terbiasa dengan kata penolakan Karena kasih sayang yang berlebihan Menjadikan Puspa anak yang manja Walaupun Puspa kecil anak yang manja Ibu Puspa tetap menanamkan pendidikan budi pakerti yang cukup kuat Bagaimana cara bersopan santun dengan orang yang lebih tua Bagaimana cara berbicara dengan teman sebaya Bahkan, walaupun Puspa adalah anak satu-satunya alias tunggal Ibu Puspa mengajarkan bagaimana cara untuk menyayangi sesama Dan yang lebih kecil mental anak akan terbentuk bagaimana seorang ibu membentuknya suatu pagi puspa bangun kesiangan karena waktu itu ibu puspa tidak sengaja tidak membangunkan karena harus berangkat pagi-pagi sekali ke kantor ayah membantu membawakan berkas untuk dibawa rapat karena ayah lupa membawanya ketika berangkat kerja sontak ketika matahari sudah naik Puspa berteriak, Mama sudah siang, kenapa aku tidak dibangunkan? Bergegas, Puspa pergi mandi dan memakai baju seragam yang sudah disiapkan oleh bibi Mina. Setelah selesai, lalu turun dan sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, lalu Puspa diantar pergi ke sekolah oleh Mang Udin. Di jalan, Puspa tidak pernah berhenti bertanya pada Mang Udin tentang ini dan itu sehingga Mang Udin kadang kewalahan menjawab setiap pertanyaan Puspa. Sore itu ketika Puspa sedang asyik menonton TV, ayah Puspa pulang dan tersenyum pada Puspa, lalu berlalu ke kamar untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, lalu ayah Puspa datang menghampiri Puspa dan bertanya, Puspa sayang anakku, bagaimana di sekolah hari ini? Tanya ayah, di sekolah seru sekali ayah Hari ini Puspa belajar berhitung Dan belajar tentang tumbuhan Ayah Ibu guru bilang Tumbuhan itu bermacam-macam jenisnya Dan banyak tumbuhan yang mempunyai manfaat Untuk manusia Ayah Tumbuhan apa saja yang bisa bermanfaat Untuk manusia Tanya Puspa Banyak sekali sayang Tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia Contohnya Tumbuhan yang berbuah, buahnya bisa menjadi sumber makanan dan vitamin bagi manusia Tumbuhan sayur-sayuran Coba sekarang Puspa jawab Apa manfaat pohon beringin? Tanya ayah pada Puspa Puspa mengerutkan keningnya, mencoba berpikir keras Karena Puspa belum terlalu paham, di dalam hati Puspa bergumam, Pohon beringin itu berbuah buahnya tidak bisa dimakan Dan daunnya pun tidak bisa dimakan Lalu apa manfaat pohon beringin? Belum Puspa menjawab Ayah sudah mengajukan pertanyaan lain Lalu kenapa buah pohon beringin buahnya kecil? Tanya ayah lagi Puspa makin mengerutkan keningnya Pertanyaan yang sungguh menguras dan memaksa Puspa untuk berpikir Bukan semata-mata ayah mengajukan pertanyaan seperti itu, tapi itulah cara ayah mendidik dan melatih cara berpikir Puspa. Ayo, Puspa tahu tidak jawaban dari pertanyaan ayah? Tanya ayah lagi pada Puspa. Tidak tahu, Ayah. Apa jawabannya, Ayah? Tanya Puspa. Pohon beringin itu punya banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya bisa menyimpan air dan daunnya bisa dipakai untuk berteduh Dan menjadi sumber oksigen untuk mencegah polusi serta pemanasan global Lalu kenapa buah pohon beringin itu kecil? Puspa menggelengkan kepalanya jika buah pohon beringin sebesar buah kelapa, maka orang yang berteduh di bawah pohon beringin akan ketakutan jika buahnya jatuh," jawab ayah sambil tertawa dan memeluk Puspa. "Hari-hari Puspa diwarnai dengan warna-warna yang indah dan menyenangkan, dan tiba di suatu hari di mana ada kabar baik datang di keluarga Puspa. Kabar yang membuat semua anggota keluarga bahagia." Kabar yang menambah keceriaan dan warna baru di hidup Puspa Kabar yang datang di waktu akhir pekan ketika Puspa sedang bersendagurau dengan ayah Assalamualaikum Suara mama terdengar dari depan rumah Mama datang teriak Puspa Lalu mama Puspa pun duduk di samping ayah dan mulai mencerita. Menceritakan semua kegiatan mama hari ini Untuk cerita selanjutnya saksikan Cinta Puspa episode 2 Tetap stay di channel Diarapedia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh